Tolong di share dan dibagikan Jangan lupa di subscribe juga Jika menurut kalian videoku bermanfaat Tolong bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya Tiket setelah sholat yang dilakukan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan kashiron taiban barakamu buka Quran surat An-Nisa atau surat keempat ayat 103 yang artinya selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu ingatlah Allah ketika kamu berdiri pada waktu duduk dan ketika berbaring kemudian apabila kamu telah merasa aman maka laksanakanlah salat itu sebagaimana biasa sungguh selat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman Semua amalan yang tersambung dengan Allah disebut dikir. Satu Al-Quran juga disebut dikir karena dengan membaca Al-Quran kita menjadi ingat kepada Allah, buka Quran, Surat Al-Hijr, atau, atau Surat Ke-15 Ayat 9. Yang artinya, semuanya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan pasti kami pula yang memeliharanya Yang kedua, menghafalkan Al-Quran juga disebut dikir Buka Quran Surat Al-Qamar atau Surat ke-54 ayat 17 Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran yang ketiga salat juga disebut dengan dikir buka Quran surat Toha atau surat ke-20 ayat 14 sungguh aku ini Allah tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Yang keempat, berdoa juga disebut dengan dikir. Buka Quran Surat 2 atau Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku. Aku pun akan ingat Kepadamu bersyukurlah Kepadaku dan janganlah Kamu ingkar kepadaku Di dalam Al-Quran telah dibentangkan Pilihan dikir apakah langsung Berdoa atau langsung Membaca Al-Quran Dan menghafalnya Atau langsung Salah lagi Atau duduk aja sambil mengucapkan dikir-dikir, maka dicontohkanlah oleh rasul. Satu, mengucapkan istighfar tiga kali lalu membaca "Allahumma al-Atasalam, Mamingkasalam", tabarakta ya dal-dal ya lebaran krum, Muslim. Yang kedua, selanjutnya. Laa ilaaha illallah wa laa haula wa laa quwwata illaa Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, allahu akbar 33 kali. Hadis riwayat Muslim. Di sini bukan jumlah kuantitasnya atau jumlahnya harus 33 kali, tapi maksudnya tuh sampai Anda paham. Kalau kamu belum paham, juga Anda butuh berapa kali lagi. Selanjutnya, membaca Ayat Kursi (Quran Surat 2). 255 hadis riwayat muslim selanjutnya membaca aliklas alfalak anas hadis riwayat abu dawud selanjutnya berdoa bahkan doanya pun langsung diajarkan nabi bismillahirrahmanirrahim allahumma inni as'ruq menafian rezeki yang artinya ya Allah aku sangat berharap kepadamu tolong selalu berikanlah aku ilmu yang bermanfaat rezeki yang halal dan baik dan tolong terima semua amal ibadahku hadis riwayat ibnu majah aku sengaja membuat video ini hanya tulisan saja dan pembicaraan saja selain karena suaraku kurang jelas kalau sambil mereka wajahku kameranya jadi jauh jadi kurang jelas suaraku maksudnya biar kalian paham dan mengerti semoga mengalir dalam hati juga Semoga ada pembuktiannya, Amin. Tolong dibenarkan dan dikomentari jika ada salah-salah kata dalam video saya. Jangan biarkan saya tersesat. Di sini saya hanya ingin mengingatkan. Saya tahu saya banyak salah dan dosa. Tapi apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi lebih baik mengajak orang-orang yang aku sayangi. mengatakan boleh, memaksa jangan. La'ikr tidak ada paksaan dalam mengenut agama Islam mungkin sekian dulu dari saya wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh